Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini, saya share ke kalian semua yaitu cara merubah tulisan hasil ketikan menjadi besar seperti stiker. Dan ini bisa digunakan di semua aplikasi, baik itu di WhatsApp, Instagram, ataupun di aplikasi media sosial lainnya. Oke, untuk bisa membuatnya ini sangat mudah sekali. Silahkan simak video tutorialnya. Oke, dan untuk melakukannya, di sini kita menggunakan sebuah aplikasi yaitu Bangla Keyboard. Aplikasi ini gratis, bisa kalian download di Google Play Store secara langsung. Kita buka aplikasinya. Kemudian setelah itu, kita tentukan untuk keyboard level di HP ini. Nah, di sini kita pilih yang Dash Bangla Keyboard. Berikutnya, setelah itu pilih Customize Keyboard. Nah, di sini kita masuk ke Setting. Berikutnya, di sini kita bisa mengganti tema ya. Ya, di sini untuk background-nya bisa kita ganti background hitam, putih ataupun warna lain. Dan selain itu di sini pun kita bisa mengganti untuk background menggunakan foto yang ada di galeri. Keren sekali ya. Ya, di sini saya pilih background yang bawahnya saja yang putih. Berikutnya di sini untuk long press for symbol kita aktifkan. Nah, seperti ini. Kemudian sekarang kita coba untuk keyboardnya Kita buka di WhatsApp ya. Kita ketikkan misalnya halo Kemudian untuk merubahnya menjadi besar, tinggal kita klik saja di sini. Nah, udah jadi besar ya, seperti stiker. Kemudian kita klik. Dan untuk tulisannya menjadi besar, bisa dikirimkan. Selain itu, di sini pun kita bisa mengganti untuk tulisannya menjadi keren. Kita klik saja ikon A di sini. Nah, di sini ada beberapa simbol tulisan yang kelihatannya lebih wah ya. Salah satu contoh misalnya yang ini saya coba. Nah, seperti ini teman-teman ya. Mantap sekali. Dan di sini ada beberapa lagi jenis tulisan yang menurut saya bagus lumayan. Oke, itu dia cara mudah untuk menjadikan tulisan di keyboard menjadi besar. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.